Halo, jumpa lagi sahabat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Satu Abi, Salam Budidaya Oke sahabat, dalam video kali ini saya akan mengajak sahabat untuk mereview sebuah kolam milik teman saya dan kolam ini cukup lumayan besar terdiri dari beberapa unit kolam Di antaranya ada kolam permanen dari bahan beton dan ada pula kolam yang Terbuat dari bahan terpal, dan ini sahabat, penampakannya airnya cukup lumayan bersih. Ikan-ikannya pun uh, sehat-sehat karena untuk kolam ini uh, sistem kocor yang airnya itu dialirkan secara kontinu, secara langsung dari uh, sebuah sungai yang mata airnya itu tidak. Jauh dari kolam ini sahabat Oke sahabat Ikuti terus videonya Tonton sampai selesai Jangan di skip-skip ya Nanti akan saya tunjukkan juga Dengan sungai yang airnya Difungsikan untuk Mengairi kolam ini Begitu juga dengan mata airnya Yaitu Goa Jebulan Tuh sahabat-sahabatku yang baru saja menemukan channel ini bantu di subscribe, like serta di komen agar saya semakin bersemangat untuk berbagi video, berbagi-bagi pengalaman baik di dalam saya berkonseil, berbudidaya ikan dan ada kalanya pula saya mengunggah tentang destinasi wisata. Sobat ini penampakannya, ini adalah sungai yang airnya diperuntukkan untuk mengisi atau mengairi kolam. Oke, sahabat. Kita ikuti terus lanjut. Nanti akan saya tunjukkan sebuah gua sebagai sumber mata air sungai ini. Dan perlu sahabat ketahui bahwasannya sungai ini eh, diperkirakan sepanjang 3 km Dari eh, hulu sampai ke hilir Yang eh, terhenti pada muara di tepi pantai Soge Oke sahabat ini saya sedang berada di eh, sebuah mulut tua Yaitu eh, sumber mata air dari sungai ini yang e, berada di dusun Tempursari, desa Sidomulyo, kecamatan Ngadirojo, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur, Indonesia. Sebuah gua sebagai sumber mata air yang cukup besar dan indah, dan di gua ini sering juga ada e, orang yang memancing ikan sahabat. Demikian sahabat mudah-mudahan video kali ini bisa menghibur Dan sahabat bisa mengambil manfaat dari apa yang saya sampaikan Karena di dalam prinsip saya bahwasanya Berbudidaya ikan itu sama halnya memelihara air Jadi saya selalu memprioritaskan bahwa air yang sehat Tentunya menentukan sebuah keberhasilan di dalam pelaukan budidaya ikan Jadi di dalam berbudidaya ikan itu Uh, kunci utamanya itu adalah air yang sehat, air yang sesuai dengan kebutuhan ikan yang kita budidaya. Demikian sahabat, ada kurang lebihnya saya mohon maaf, ketemu lagi dalam video-video selanjutnya. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.